Pak, saya mau bertanya mengenai metode tiga. Ketika tadi body scan, lalu saya merasakan sakit pada bagian tertentu. Apa latihan besok difokuskan pada titik tersebut? Ya, jawabannya ya. Ya, jadi sebenarnya ini modul yang keempat, gitu ya. Tapi nggak apa-apa jadi -apa. sekarang pun nggak apa-apa juga ya. Namanya healing terapi. Tapi sebenarnya kalau mau memang kombinasi dalam arti begini. Kita mencoba dulu untuk merasakan seluruh anggota tubuh. Siapa tahu ada anggota tubuh yang lain yang butuh sebenarnya butuh penyembuhan. Tapi sekali lagi, bener-bener kita ini terlalu sibuk hidup sampai kita mungkin tidak merasakan bagian-bagian yang kayak jempol lah. <laughs> ya kita nggak pernah rasain lah gitu gitu. Ngapain dirasa-rasain gitu kan? Nah, sekarang kita ini merasakan, nanti muncul rasa gitu ya. Ya kalau sampai ada rasa sakit, memang bener. kan kita tuh kan 30 menit ya. Tadi itu sebenarnya kayak 5 menit terakhir itu saya udah udah selesai sih walaupun tadi saya mata belum ya sebenarnya tadi jalur mata penglihatan itu belum gitu ya. Nanti Bapak Ibu ingat yang mana. Nah, betul. Kalau sekarang ini 30 menit ya, 30 menit, bahkan nanti juga sebenarnya metode yang keempat pun gitu ya. Maka tetap 20 menit itu untuk body scan seluruh tubuh tapi dengan lebih cepat. Jadi nanti kan kalau misalnya dicoba sendiri gitu ya enggak pakai suara saya ya, pokoknya ambil napas aja. Ya. gitu ya tapi maaf lewat hidung ya lalu merasakan satu jalur nih tangan seret ya. jadi coba merasakan kayak kayak tangan atas ke sini gitu ya syukur kalau bisa kayak ngerasain serem gitu oke satu jalur nah itu kan satu jalur bisa satu menit bisa lima menit bisa dipercepat tapi jangan nggak dirasakan mencoba merasakan tetap gitu ya jalur pernafasan Jalur pencernaan, berarti dari mulut, lidah, pipi. Kalau kemarin belum sebut pipi, jadi pipi, kerongkongan. Bayangin turun lampung, gitu ya. Pelan pelan aja, Emang kita belajar sabar ya. Jangan buru buru ke tempat yang sakit dulu. <laughs> kita rasakan semuanya 20 menit, gitu ya. Sepuluh menit terakhir, udah di bagian yang sakit, yang ada masalah, yang memang bener bener pak belum dirasa rasakan emang saya bermasalah pak lutut saya pak gitu ya udah 10 menit 10 menit terakhir gitu ya kalau mau pakai jam melihat dulu buka mata juga nggak apa-apa ya kalau pakai suara saya tadi kan mungkin eh, memang nanti akan ada metode yang saya akan rekam yang keseluruhan hanya 20 puluh menit nah sepuluh menitnya nanti berdoa masing-masing untuk bagian yang sakit sambil membayangkan yang sakit tersebut bayangin oksigen ditarik kayak diulang ya kan 10 menit itu lama ya misalnya katalah yang sakit itu eh, saya sebagai seorang diabet pankreas sambil bernafas saya bayangin oksigen tarik saya bayangin oksigennya dulu oksigen masuk paru-paru darah ambil oksigennya terus oksigen dipompa ke jantung sekarang oksigen yang bagus yang baik menuju ke pankreas pankreas dapat oksigen yang benar terjadi reparasi sel pankreas saya sembuh kembali gitu nah, itu itu boleh lima menit, boleh sepuluh menit, udah bayangin pankreas, Berdoa untuk pankreas. Bahkan boleh juga kalau sampai mau tangan ini kita gunakan untuk tumpang tangan. Jadi misalnya yang sakit dengkul, ya kita tumpang tangan di dengkul kita. Nanti seolah ada energi yang dari eh, dari dari oksigen ya dari paru-paru lewat pembuluh darah ke arah dengkul, tapi juga lewat penumpangan tangan kita ke atas dengkul. Itu boleh. Jadi bapak ibu boleh kombinasi dengan misalnya biasa pak kalau saya ini biasa mendoakan orang itu saya tumpang tangan pak ya anda tumpang tangan sendiri doakan diri sendiri itu boleh pada fokus pada bagian yang sakit ya jadi memang ini dikombinasikan antara bernafas sebagai teknik mengambil oksigen yang bagus dan menyalurkan yang sakit ditambah dengan kekuatan pikiran berpikir tentang badan yang sakit itu sembuh ya anda pekan juga boleh istilahnya memperkatakan iman gitu ya Terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan tubuh dengan kemampuan menyembuhkan diri sendiri, ya kan tubuh memang punya kemampuan itu ya. Kalau zaman dulu belum ada obat, ya orang-orang yang survive tertinggal ini karena punya kemampuan menyembuhkan tubuhnya sendiri. Lalu kita berkata Tuhan, terima kasih untuk hal itu, kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan lewat mekanisme tubuh yang memang Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Saya percaya dan gue saya sembuh. Dengkul saya sembuh, dengkul saya dialiri oksigen, dengkul saya, saya mendapat oksigen yang bagus, tubuh saya alkali, reparasi sel, regenerasi sel terjadi di dengkul saya. Nah, itu boleh gitu ya, sehingga lima sepuluh menit pada bagian yang sakit tadi mendapat perhatian yang lebih. Itu, itu, itu boleh, itu sebenarnya udah masuk nanti metode yang keempat. Tapi enggak apa-apa, kita udah mulai belajar sekarang. Ini nanti masih ada pendalaman sedikit mengenai yang keempat di minggu depan, ya.